Mienasa koma wa. Kiseki de eru yo kosou. Mienasa ogenki desu ka? Genki okay, minasan. Oke okay, minasan, hari ini kita kembali lagi di Kiseki IP Comedy Corner. Daya, oh, udah dari openingnya aja udah beda. Ya. <pall outro> Mungkin Minasnya juga udah familiar ya dengan nada kan gitu ya sekarang ah, sure uh, yeah, ya. Review hewan laut sepuluh juta. Atuh, senang nawa review. Kita mau nge-review. Nge-review seperti biasa ya, anak biasa. Corner ya. Tapi yang beda. Yang beda tuh, yang beda nih. Kali-kali kira-kira nge-review dengan gaya. Si Kita juga sudah punya nama sendiri. ya. Akan kenalan dulu ya Minak, nama, nama aku itu. Nama aku Kembang Nama aku Tongkol. Nama aku Sekongkol. Oke, jadi bersama Kembangkol, Tongkol dan Sekongkol. Hai SpongeBob, oh. hari ini kita mau review apa nih? Seperti yang binasan lihat, kita akan review sebuah makanan, yaitu apa ini? Apa ini? Ke... Apa Atau... oh, Kita Apa kan bersaudara <tongan> Apa ini? kita ini? Apa ini? Apa Hari ini? kita akan Apa misosu. Misosu. Misosiro. Misosiro. Nah, misosiro ini? Apa ini? Apa ini? ini? Itu semacam soto dari Jepang, bukan aku jitu sepengkel. Betul sekali, bangkol Kalau wow. kamu salah lagi, aku ke Bonggol. Stop it, get some help! <laughs> iya, Bonggol dan setongkol. Iya, Bonggol, <laughs> lanjut dong. Iya, nah. Kita nanti akan bikin minasang. Nanti kita akan tunjukkan cara memikinya ya. Iya, bangkel. Oh, bangkel oh, aku lagi bangkel. Bangkel. Okay. Terus nanti kita beritahu sama minasang, iya. Gimana rasanya miso sirlo? Iya. Nah, sebelum kita buat, kita mau nerangin dulu miso sirlo ini mahal sekali. Oh benarkah, bangkel? Iya. Nah, Kebangkel. Ah oh, kamu salah lagi. Boleh, boleh, bang. <tuk> Ini adalah miso siru dari perusahaannya Marukome. Itu salah satu perusahaan penghasil miso siru yang paling terkenal di Jepang. Nah, minasa, nanti langsung kita membuatnya ya. Iya, iya. Aduh, kaget. <tuk> Oke, okay, kali ini misterinya rasa apa? Green onion, Green okay, onion itu apa? Oke, okay. okay. itu hijau. Kalau onion, apa bawang, bawang, Berarti bawang, bawang, hijau bawang, bisa lihat sendiri, bawang, Oke, okay, habis ini bawang, bawang, bawang, bawang, teman teman bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, Oke, Minasa Oke, langsung saja kita buat Sebelum itu kita siapkan alat-alatnya Oke, yang pertama ada apa? Yang pertama ada mangkok Oke, mangkoknya kenapa gede sekali? <tuk> <tuk> yang kedua jangan lupa sendok iya, untuk mengaduk Terus, terus miso siro <tuk> Oke Yang jelas lah <tuk> Oke untuk bisa langsung saja ya. Mari kita buka. Tidak bisa. Tidak bisa. Ah, kamu lemah kamu, kamu bodoh. Acha, <guluh> kenapa kalian? Ini ada tandanya minasang di sini. Ini satu pack isinya 8 Mari kita buka. Oh kita tidak tahu oh. <tuh> Ya seperti itu Benasa <tuh> Budi akan membaca ah, Oke kita keluarkan ya teman-teman Isinya bagaimana Oke Isinya ada delapan Oh ada yang gede kecil Iya. Ini terdiri dari dua Bahan yang pertama ada bumbunya Yang, yang kedua ada Mie-nya, sayurnya Sayurnya, sayurnya. sayurnya. Nah, Nanti ada di sayurnya ada 8, bumbunya juga ada? 8 Selanjutnya untuk membuat, jangan lupa juga mempersiapkan Air hang, air panas air panas Mana air panasnya? Panas sekali wow Baru umum <laughs> <laughs> Panas <laughs> apa panas sekali nah, langsung kita buka oke, langsung kita buat ini asli dari Jepang ya minasa karena kita sangat kaya kaya kaya kaya, kaya tongkol <laughs> oke langsung kita buka yang pertama kita masukkan dulu sayurnya masukkan dulu sayurnya ini sayurnya terus Wah ada green onion beserta wakame, sepertinya wakame itu rumput laut Sepertinya kurang satu Oh iya, karena mangkoknya dua, kita bikinnya juga dua, karena kita rakus. <tuk> Kalau begitu, mau Wow, cerat <tuk> Kalau begitu, saya mau masukin yang bumbunya. Bumbunya, mari kita lihat. Mari kita lihat. Wah, bohong! Kembang seperti pasta, minasan. Jadi bukan, bubuk. Tambahnya masukkan bungkus. Oke, berkateran, berkateran. Oke, jadi seperti ini bumbunya yang minasan. Satu lagi, sekongkol. Siap kembang kol. Ah, aku bisa jemput nama kau. Mmm, <tuk> bawa. Betau kol Lagi-lagi ya Minasa. Iya. <tuk> Wah, warnanya menarik sekali Minasa. Warnanya mengingatkan kita seperti apa Dia sendiri nah, Seperti anu Langsung saja kita masukkan air panasnya Wah Panas sekali Tongkong ngepsomot <laughs> <laughs> Oke kita ini tidak tahu takarannya <laughs> <laughs> Iya Sedikit lagi karena itu dua oh, Iya Udah Langsung aja kita aduk Langsung saja kita aduk Biar bubunya merata Biar bubunya merata dan sayur-sayurnya juga matang Wow, apakah kalian bisa mencium baunya? Wah, aromanya miso siro sekali Wow Tompok sudah suka <laughs> Tompok sudah tidak nyaman Kita cium dulu mm, Baunya enak sekali Begitu, eh, oke. Okay. Untuk penampakannya, kalau sudah jadi seperti ini, minasa, Baik, minasa bisa, sirunya sudah jadi. Mari kita, Mari kita coba, kita lagi. mas <tuk> hmm. maaf, minasa, Aku oh. si kenapa? Aku si kenapa? Aku si mau kenapa? Mau Iya. Oh. Hmm, baunya seperti ada nuansa laut nih, NASA. Karena di sini juga ada wakamenya. Eh, <tuh>. Aku <tuh>. Bagaimana rasanya? <tuh> Aku <Apa> suka. <tuh> <tuh> Sepertinya ditanya kita yang suka sekongkol. <tuh> Benar sekali kebangkol. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Oke, okay, karena takut sedang di kamar mandi, langsung tarik saja sekongkol. Siap kebangkol. Jadi binasan rasa rumput lautnya itu. Kenyal sekali oh, iya. Ada tekstur kenyal-kenyalnya seperti itu hmm. Dan juga ada banyak green onionnya Atau yang disini disebut angkasi ya Loncam Daun bawang Oh iya baru, baru, baru ingat Green onion itu daun bawang Minasang Rasanya asin sekali, tapi enak Iya Bagus banget Minasang Kok kalian udah suka sih? Balanya memang sedikit amis Karena ada rumbut mautnya Tetapi rasanya enak sekali Terus sekali Dan biasanya Miso sirup ini dimakan setelah Bidangan utama Oh iya hmm, Langsung kita habis saja ya Eja. Wah sudah habis Punya kepakol sama sekokol. Gak bisa desta. Nah, itu tadi kita sudah makan ya. Iya, tapi Belum aku. Tombol <gul> oh, tidak dimakan. Kenapa, Tombol? Nggak suka. Rasanya oh, oh. sangat tidak menyelerakan bagiku. Wah, kenapa bisa begitu, ya? Iya, padahal saya pikir enak. Iya, loh. Tidak enak, oh. Tombol. Oke, okay. makan. Oke, okay, kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ini sama banget sih sama yang dijual di Jepang. Wah, memang ini produk Jepang. <laughs> kan sudah kita impor sendiri karena kita orang kaya. Iya saya lupa orang kaya baru aja kayanya, jadi lupa. Aduh. Mau untuk rasanya dengan asin yang minasan dan juga ringan sekali ya iya karena seperti yang sekongkol bilang tadi ini dimakan biasanya setelah makanan utama jadi untuk minasan yang belum pernah makan miso siro iya jadi rasa miso siro itu hidrati dengan asin amis, amis, amis. iya ya, karena biasanya juga mengandung rumput laut atau makam ya jadi buat kalian yang tidak suka amis seperti Tongkol -tong, bisa berhati-hati api Iya, api masak. Ya, masak. <tuk> seperti itu, karena baunya itu sangat menyengat kan? sekali. Menyengat sekali. Tapi bagi aku dan Sekompol enak. enak. Tapi bagi Tongkol -tong, enak. <tuk> Oke okay, minasang itu tadi review kita mengenai miso Zero Nah oh, eh, buat kalian yang pengen pesan bisa ke Jakarta yang kemarin juga sama untuk memesan tamuni. Tamusi oh, Nah harganya mahal sekali minasang satu bungkus ini lima puluh dua juta. Wow, oh, nah, canda juta, simak dulu dua ribu aja. 52.000 aja yang minasa jadi kalian wajib beli untuk mencoba. Nanti linknya ada di description Ini Oke, jadi mungkin seperti itu aja ya teman-teman. Iya, sudah yuk udah talangan. Oke, mungkin itu saja yang minasa. Review kita hari ini pada Kiseki P.K.P Corner Halo Lenta Nah kita akan ketemu lagi Sebelum hari ini. Bagi kalian yang ingin usul apa aja boleh ke Di Kopen Pern. Nah nanti akan kita review Kalau pengen mengirim apa juga boleh Alamatnya juga ada di deskripsi Nah gitu Kit -gitu. Nah, begitu saja ya minah nah. Kita sudah lelah menjadi Sis sis-kampur ya, kita tidak siap tidak, untuk tidak. menjadi orang kaya <laughs> Karena kami orang jasmin <laughs> Nah, kita akan ketemu lagi Setiap hari Kamis dan hari Sabtu jam 6 sore jadi di Kiseki ko Channel Dan selalu Si Jirik Urene Kiseki para o